Eh hey, kenalan dulu dong. Saya Agus Empot, namanya bagus amat. Tata? Siti yang listrik. <laughs> Ini ternyata ada bidadari di tengah sawah ya. <laughs> Telur. Terima kasih delur-delur yang udah mau nonton dan ngeklik video ini Dan hari ini saya lagi berkunjung lagi ke kampung Cibyuk Gunung Kencana Ya eh, daerah Gunung Kencana nya Nah ketemu sama bocil-bocil ini diajak main ke mana? Sawah. Kesawah ngapain? Nyari ini Nyari tutut Aduh ayam menyong Lumayan di jalannya lor mendakam mendukul, <laughs> oke okay. kita lanjut dan ketemu di sawah nanti. ini sawahnya masih jauh. itu sudah dekat. sudah dekat. kalian dulu deh. Wah ya nah. oh, ada saung. enak buat ngadem nih, buat ngabuburit. Sandi, itu siapa? Mana? Mereka oh, Namanya siapa nih? Halo, Assalamualaikum Lagi ngapain tete? Eh punten nih, gak apa-apa saya videoin ya Iya, Kita ketemu ini, Sandi, ini siapa Sandi? Hah? Sandi ini Tempot siapa? Tempot sama teh Siti Tempot sama teh Siti Lagi pada ngapain teh? Eh kenalan dulu dong Saya Agus Empot Namanya bagus amat teh Siti. Siti yang listrik Tempot sama teh Siti lagi ngapain teh? Main? Mainnya di sawah nih lur Tuh kan malu-malu Terus saya gak apa-apa videoinnya, nyak ya, tuh. Sandi mau mulung tututnya di mana? di situ tuh aja tuh. di, di sini. Iya. emang ada. ada. tutut tutut itu lagi di mana? kayak kaya... Kaya. apa? Ya? kayak kaya kaya kaya kaya apa? apa? ah? ketahu. ketahu. eh <laughs> ya, teteh mau ikutan gak mulung tutut? iya nanti disuruh. menyusul. ikutnya? Iya ya. oke. bareng sama teteh, sama sandi, sama Ricky, Tete Empot, Tete Siti sama saya. Oke, lanjut kita ketemu ke sawah ya. Ui. Oke. Kita ajak Tete Siti sama Tete Empot buat nyari tutup Turun-turun. Eh di sini nih. Banyak sini aja kali ya Kalia. tempot asli orang sini iya. orang sini sama tete Siti juga malu malu masya allah tempot tuh manis tau kayak ini kayak rambutan alas tuh mereka udah pada siap siap mau terjun sama ttc nya juga sama nya juga Nyang, tuh mereka udah mulai nyari tutut. Sandi, coba lihat tutut itu kayak gimana. Udah dapat belum? Udah belum? Baru sedikit. Baru sedikit. Ya. Kayak gimana sih ini? Mak kiong, kiong ya? yang tapi kecil. Iya. Oh. Nah, kita coba ngobrol-ngobrol sama Teh Empot, sama Teh Siti. Ini dua gadis desa yang anggun, lugu ramah. Terus manis itu kan malu-malu mereka. Ini tutut kalau misalnya dimasak dimasak kayak gimana teh? Gimana ya? Kau gimana ya? Biasanya teteh suka nyemilung tutut kan? Oh, oh. Iya orang sininya. Cuman kan dimasaknya sama, mama. sama apa? Sama mama. <tuk> <tuk> tempot ngeliatin apa ke sana aja, Tempot. Ini tutut. <tuk> tutut coba lihat. Tuh, tuh, tuh, tuh emang tempot beki tutut, Goyan, atuh. <laughs> seserian <atuh>, cenah. <laughs> ini namanya tempot, ini tasiti asli orang Cibuyu, desa daerah gunung kencana aja, pokoknya masih asli banget, kampungnya masih alami banget, masih indah banget, sama eh bisa kalian nilai sendirilah dari video ini tuh anak-anak masih pada aktif main di sawah. Siti nama panjang siapa teh? Siti Nurjana. Nurjana. Itu kalau bisa diartikan artinya Siti Nurjana itu sitenya masa Nurjana nya depan. Masa depan. <laughs> Ayo lanjut lagi dong, belum tututnya tuh bantuin tuh. Hehehe. Tseti, gak nyangka tahu bisa ketemu Tseti sama Tempot di sawah. Ini ternyata ada bidadari di tengah sawah ya. <laughs> Tapi mereka cantik-cantik ya orang desa bersih-bersih tahu. Coba ini saya panggil ya Tseti. Teh? kan masya Allah. Bukan lagi dulur-dulur di sini. <laughs> Selain kampungnya yang indah, penghuninya juga indah ya. <laughs> Selagi mereka mulung tutut yang banyak, kita goda-goda intensity aja sama tempot ya. <laughs> si mandornya nih, mandornya mereka Tempat, tutut itu paling gede seberapa sih? Apanya? Ukurannya? Kok kayaknya kecil-kecil? <tuk> <-m. S> <tuk> <Terang>, atau... <tuk> Malu-malu tempatnya. Ini cara makannya nanti gimana tempat? Ayo. Oh pakai jarum makanya Kok serem banget pakai jarum? Coba Riki sini dong Lihat Mana hasilnya Ini udah banyak Lur Udah segini banyak ya oh, Sedikit <laughs> Emang biasanya segimana Ah gak ada lawan nih lor Sama, sama Tete Siti itu. Dia punya lesung pipi Namanya lesung pipi Samudra Hindia dalam banget ini pesonanya gadis desa kayak gini cantik anggun ramah malu-malu kayak kucing tapi kalian pada puasa kan insyaallah puasa insyaallah ya ini lagi bulan ramadan soalnya ceritanya kita lagi ngabuburit ngabuburitnya dohor dohor <laughs> Sering main ke sawah sini teh? Sering. Seringnya mainnya. Kapan-kapan ikut Agus satu ke kota sih. Ya. <laughs> eh, nanti nggak dimarahin sama yang punya sawahnya? Nggak. Nggak. Nggak apa, ente. ente. Ente. Ente cenah dulur cenah. Indah banget pemandangannya tuh. Apalagi kalau ke sini nih. Nengko kan yeah. <laughs> nih ya, Kita mau nanya lagi sama Tasiti Tasiti bisa enggak masak tutut? Bisa-bisa <laughs> enggak enggak Bisa-bisa enggak enggak Ya udah berarti kita nanti bukanya pakai tutut. Dimasakin sama Tasiti Mau ya masak buat Agus ya? Tempot aja Tempot aja Buat <laughs> Tasiti enggak bisa masak nih <laughs> eh hey, hujan yuk Neduh dulu, neduh Oke okay guys, cuacanya tidak mendukung Ternyata ini mau hujan Terus jalannya juga banyak Coba lihat hasilnya mana Selama yang tadi lumayan banyak nih Tuh, kelihatan ya Tuh Sama ini Ini satuin aja ya Eh, eh, apa nih? Oh, <laughs> ada yang pipis. Gitu. Segini. Lumayanlah. Oke. Nanti mereka yang masak nih. Hujan, dolor. Jadi kita neduh di Saung. Kapan lagi bisa neduh di Saung sama bidadari desa? Oh, iya <laughs> Suaranya ke itu lembut tau, kayak kentutnya Sahrini <SILENCIO> Sahrini Dimarahin sama temannya coba Pak. Nggak terima. Tempat usianya berapa sih tempat? 18 18 tahun. Kalau tahun. 17. 17. 18. 17. Pak masih gadis nih Lur. Asli ini emang gadis desa ini 18, ini 17, yang ini 19 hujannya <laughs> udah reda tuh kita ubahin aja deh ya. kita mau lanjut nyari tutut sampai banyak oke okay, guys terima kasih dolar-dolar yang udah mau klik video ini dan mau nonton video ini sampai selesai jangan lupa kalau kalian suka, kalian juga pastinya tahu ngapain harus ngapain ini gelap banget <laughs> Kalau kalian suka, subrek Ya yeah. Kalau nggak suka, abaikan Kalau nggak suka, ngapain ditonton Hah, Ya kak, ya tahu Siti gak. Terima kasih juga buat kampung Cibiuk Desa Gunung Kencana Pake desa Gunung Kencana kan Cijaku sih maksudnya. Jaku Ya pokoknya terima kasih buat kampung Cibiuk Daerah Gunung Kencana Aluminya keren banget Gadisnya cantik-cantik banget Oke okay guys, lanjut di video berikutnya Kalian harus langganan Sama channel Aplan, karena bakalan banyak Video-video yang seru dan menarik oh, Mungu <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gelap <laughs> banget, dulur.